Nomor undian 5, nama grup Sumilir, Sumilir Budoyo, kategori grup Turonggo Yakso, nama penanggung, nama penanggung jawab Aditya Prabo, Bagus Prabowo, asal grup Sumber Gedong. Ketua, Sumbergedong. Ketua Aditya, Aditya Bagus Prabowo, penata tari EMI Nurlayli Nisa, penata iringan Dimas Adinata, pemirsa dan dewan juri yang kami hormati. Inilah Sumilir, Sumilir Budoyo. Selamat menyaksikan. Selamat Thank mm -hmm. you. A